Banyak suami yang hidupnya kayak zombie Pulang kerja, mandi, langsung HP di ladeni Tak peduli pada anak dan istri Hari ke hari berlalu dan tetap seperti ini Apa ini hidup? Ngapain punya istri? Mending hijab kabul aja sama Samsung S Galaxy Semua gak ada arti Gak heran kalau rumah selalu sepi soalnya masing-masing hidup sendiri. Suasana begitu dingin dan hal seperti ini tak pernah ada keluarga yang ingin. Mari dirubah sebelum terlambat. Jangan sampai tidak diperbuat. Takut istri menggantung diri karena bodohnya sang suami. Aja bicaralah istri karena dia dinikahi bukan untuk dikoleksi, akan tetapi menjadi teman hidup sampai usia senja nanti.